Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alana Sekolah nih. Bagi sobat-sobat yang bergab baru bergabung di channel ini Baru kali ketemu nih dengan channel Alana Sekolah Silahkan di klik tombol subscribe Like dan tulis pertanyaan sobat-sobat di kolom komentar Kemudian kalau ini bermanfaat nanti ya Share kepada sobat-sobat yang lain Supaya manfaatnya makin cepat-cepat-cepat nah, gitu Oke, sobat desa, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, ada pertanyaan seputar BLT dana desa tahun 2022. Kapan BLT dana desa cair? Kapan BLT tahun 2022 cair? Kapan BLT bulan April itu cair? Nah, ini kita kasih informasi ya, bahwasanya BLT dana desa tahun 2022 untuk bulan April itu sudah cair loh, sob. Nah, contohnya nih. Nah BLT Dana Desa bulan April itu sudah cair Sobat Desa ya di Desa Jimbar di Kabupaten Wonogiri Nah pada tanggal 13 kemarin kalau nggak salah ya Kalau dilihat dari posting Instagramnya di Desa Jimbar online ya Jangan lupa di follow ya Ini penyaluran BLT Dana Desa bulan keempat tahun 2022 telah dilaksanakan Sebanyak 106 KPM penerima manfaat. Nah ini kalau menurut saya ya Sob ini merupakan patut dicontohi nih masalah cepat penyaluran manfaat BLT dana desa di desa ini ini banyak ya bisa kita lihat secara transparan ya tidak ada ini kita lihat ini bagus untuk dicontoh bagi desa-desa yang lain ya best practice nggak apa-apa kita belajar dari keberhasilan-keberhasilan nah jadi penyaluran BLT dana desa bulan April ini itu dilakukan berdasarkan PMK nomor 190 itu ketika desa telah menyampaikan uh, realisasi penyaluran BLT untuk bulan Januari, Februari, Maret. Artinya untuk menyalurkan bulan keempat, lima dan enam itu uh, BLT Januari, Februari, Maretnya sudah terlaksana. Nah, jadi baru bisa mengajukan untuk bulan selanjutnya. Itu berdasarkan pasal 22 PMK 190 tahun 2021 tentang pelan keuangan desa. Nah, jadi BLT Dana Desa itu 300.000 per bulan. Nah, jadi di dalam kolom-kolom komentar ada juga unggahan-unggahan dari sobat-sobat, pertanyaan bahwasanya ada yang menerima di bawah 300.000 ada berat dugaan ada pemotongan namun mudahan-mudahan di desa kita tidak ada terjadi Penyelagunan wewenang dengan pemotongan dengan alasan apapun bahwasanya BLT dana desa itu 300.000 tidak ada pemotongan nah, jadi kita lihat ya di bahwasanya BLT dana desa di desa ini bulan kesatunya disalurkan bulan kesatu dan kedua disalurkan di Tanggal 16 Februari Kemudian untuk bulan ketiganya Atau bulan Maret Itu disalurkan pada tanggal 4 Maret Kemudian untuk bulan April atau bulan keempat Itu disalurkan tanggal 13 April Wah ini tepat waktu sekali nih Ini sudah nampak wajah-wajah bahagia penerima BLT ini sangat membantu sekali di tengah harga-harga kebutuhan pokok mahal wah sangat membantu sekali e, penemuan mempaat apalagi di bulan suci ramadan ini sangat banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi nah, ada bantuan BLT dan desa terima kasih sobat desa e, semoga yang belum cair yang ini belum cair segera cair ya, bagikan video ini supaya ada tergugah lah ada percepatan penyaluran BLT dana desa di desa sobat-sobat semuanya. -sobat -sobat. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.